Assalamualaikum, balik lagi bareng saya di sini. Kita review tentang golok. Golok salam nungga. Di sini kita bahas sarungnya dulu. Sarung pakai kayu sono keling yang hitam. Terus kita pakai sangket kulit, buat penjagaan juga, biar golok gak lepas. Sama buat ikat di pinggang. Di sini pakai kulit asli Kita cek dalamnya golok. Untuk bilah Pakai baja selap, atau biasa dibuat dengan sanmai Baja, gabungan antara baja dan besi Untuk pengasahannya lumayan ringan Untuk ketajamannya sangat awet Ini prosesnya tempat bukan dipotong atau digerinda Dan handle nya, ada dura aluminium Tanduk kerbau Tulang dan tanduk lagi. Di sini sampai bawah pakai kunci juga. Dua kunci biar kuat dan golok nyaman ditebasin Kita cek ketajaman golok. Di sini kita cek pakai kertas dulu, soalnya kalau diceknya langsung pakai sapi atau kerbau lumayan juga alat untuk biaya pengecekan Okay. Itu dia sebagian cek ketajaman goloknya. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa cek sendiri. Untuk pembelanjaan bisa cek di bawah deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini kita ada kukri. Panjang bilah lumayan juga 50 cm. Tura ukir naga tanduk Ulang dan tanduk, kita coba. Ketajaman, ketajaman saya kertas sangat lembut. Sebenarnya enggak diperuntukkan untuk tebas paku, tapi kita coba kadar kekuatan baja. Ini paku lumayan, ada goresan di sini. Bila tetap aman, kita coba lebih keras lagi pukulannya, guys. jelas tetap aman nggak ada gumpalan gumpalan dan paku rampung terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tes ketajaman patimura custom handle durarium full batik kita tes Sama ke kertas, coba lagi ke plastik. Amin, amin, amin. mantap plastik sekarang tes ke paku eh ke rantai satu rantai asli dua ketiga kali tebasan empat kali bilah tidak apa-apa bos nempel di sisi cuma siap selanjutnya ke kertas lagi masih tajam mantap sekarang ke botol aku kali lagi sekali lagi Lekis. mantap kaleng sekarang kaleng bukan kaleng kaleng mantap kertas lagi coba lagi ke kertas masih tajam mantap Buat mantap secara mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tes ketajaman Bro, mantap mantap <imerasi> Uhuh. Kepalanya yep. habis semua Sip Mantap